Katakan saya telah memang cinta untuk kamu, sayang jangan. Kau kasih terus kamu Namun dan semua bukan minummu Kau ingin semua janji Lepungmu hati kau tinggal hati ini Tulus di kamu namunnya tak semua bukan ini. No!